Halo teman-teman kembali lagi di channel kita Indonesia kamera hari ini kita akan membahas soal HT karena di Indonesia kamera juga menyewakan HT dan banyak yang banyak gimana cara makainya padahal ini uh, cukup dengan ganti nomor aja disamakan kemudian sudah bisa dipakai untuk uh, konek-konekan antara satu dengan yang lain tanpa batas kuota unlimited sampai baterainya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 bau feng nah ada bau feng ini cukup murah meriah bagi teman-teman yang mau beli silakan, bagi yang mau nyewa juga bisa ada di Indonesia kamera di cabang terdekat di kota anda uh, untuk makainya cukup mudah uh, kita uh, lihat dulu ya kita lihat dulu di bodinya nah seperti ini di sini ada dua tombol oke okay ada dua tombol 3 4 empat, empat tombol ya yang atas ini untuk uh, ganti channel ganti channel maksudnya ada dua channel di sini di ht ini ada dua channel channel 1 dan channel 2 nah, mau bicara dengan channel satu maka yang dipencet channel A ini maka yang dipencet yang A jika maka yang channel B maka yang dipencet channel B oke okay. di sini ada F F itu kita coba, apa sih F ini ya? Ketika F ini dinyalakan, maka akan menjadi radio nah, seperti ini, dan di sini akan ada tulisan FM. Kelihatan nggak ya? Nah, ini FM. Oke, okay. uh, sebelum itu oh, tak jelaskan dulu yang atas ya. Maaf, belanja eh uh, ini adalah on-off-nya kalau gini kondisinya mati ketika mau menghidupkan ini diputar ke kanan teman-teman selain ini adalah on off ini juga volume jadi uh, semakin besar volumenya semakin kanan semakin uh, keras suaranya kita coba pakai radio tadi ya ini F kita tekan F ini kita tekan maka akan mode radio nah disini kita atur volumenya bisa nah seperti itu teman-teman jadi ini bisa cukup kuras banget Surabaya bergerak oke lanjut uh, kita ganti lagi ke mode biasa caranya ganti ke mode biasa tekan F lagi kemudian uh, kita coba ini M ini apa ya M ini adalah lampu hmm, ada lampunya jadi M ini untuk lampunya ada mode satu itu nyala terus seperti ini jadi ini untuk organ-organ ketika mati lampu atau sedang di hutan atau sedang di Uh, sedang mengadakan kegiatan uh, jadi nggak usah bawa beberapa alat cukup hati aja sudah ada uh, lampunya ya, seperti ini uh, terus ada lampu mode kedua caranya ditekan satu lagi maka akan menjadi uh, kayak apa ini ya kayak perhatian-perhatian ini perhatian-perhatian seperti itu lap-lap-lap gitu ya Kemudian ditekan satu lagi mati, jadi ada dua mode saja. Kemudian yang atas ini adalah channel A, jika ini ditekan maka akan ada centang di sini yang A, ya. Jika ini ditekan A ditekan maka akan nyala merah di sini. Kemudian di sini juga nyala merah. Tandanya kalau kita nyala merah ini, ini sedang menandakan bahwa HT ini sedang berbicara. Oke. Okay? Kemudian ada lagi ini ada channel B Ketika B ditekan maka akan yang terpilih yang B ini Kalau A maka yang A Digunakan untuk apa sih ini ada A ada B Jika ini seorang pimpinan mau ber berbicara ke dua orang Atau jika ini seorang suami Mau berbicara ke anaknya yang nomor satu dan anaknya nomor dua Ya satu di bawah yang channel satu Yang satunya dibawa yang channel dua jangan dicoba-coba untuk istri satu dan istri 2 ya. Oke okay, uh, lanjut uh, setelah itu di sini ada pengaitnya. Biasanya ini terpisah kawan-kawan. Ini ada antenya ini terpisah. Caranya dibaut ke kiri ya. Kalau melepasnya kalau masangnya dibaut ke kanan. Jika hati ini tidak ada antennya maka tidak bisa dipakai. Jadi tolong jangan lupakan bahwa hati, oke okay, bawa hati, bawa antennya kemudian uh, di sini juga ada lubang handset ya nah uh, ini ini bukan ditanjutkan satu-satu ya ini langsung jadi satu seperti seperti ini uh, sebentar saya ambilkan handsetnya seperti ini uh, langsung ada dua colokan ya yeah, untuk dimasukkan di Sini yang besar dengan yang besar, yang kecil dengan yang kecil, ya teman-teman. Ya, jangan sampai kebalik. Jika kebalik, maka enggak akan masuk, meskipun dikasih pelumas enggak masuk. Oke, okay, lanjut. Uh, lanjut di sini ada tombol-tombol. Uh, ini banyak sekali pengaturan di dalamnya. Nah, untuk, untuk masuk ke pengaturannya harus dibuka kuncinya dulu. Di sini ada kuncinya, gambar kunci ini. Untuk bukanya di sini ada tanda pagar, ada tanda kunci. Itu harus ditahan, ditahan tandanya ini. Maka hilang hilanglah tanda kunci di sini, baru bisa ditekan, ditekan. Nah, baru baru bisa kita atur semua. Biasanya kalau kita salah aturnya teman-teman enggak -teman usah bingung langsung aja riset cari atur riset ya Nah misalnya riset kita riset oke oke nya di menu juga oke okay di menu juga nah, seperti ini maka akan teriset dan teriset Nah, terus uh, tombol ini silahkan kalau mencari misal teman-teman pengen ayo main ke room yang 444 oke okay. nah, maka 444 445 seperti ini jadi teman-teman kalau mau berbicara maka harus disamakan tadi nomornya berapa 4, 4 4 4 4 5 Oke okay. Oke okay, kita akan berbicara dengan Mbak kita saya suruh itu ya pergi jalan dulu Oke okay, teman-teman uh, ini kita sudah menunggu agak lama ini tadi sudah kita hubungi sudah jarak satu kilo ini jaraknya uh, saya coba dulu ya kita panggil lo ini ini lagi minta tolong ini kayaknya ini oh ya ya ya, ya. ini dengar ini Adir, saya tidak suka tes, saya sukanya cek. Tes, tes. Oke, masuk. Masuk, masuk. Siap. Di mana mbak sekarang mbak? Di hutan mas. Di mana? Di hutan. <laughs> Sudah. Ya, oke, oke. Sudah, cukup, cukup cukup kita pulang Oke okay, terima kasih kita ketemu lagi di kantor ya Oke okay, tak tunggu Oke okay, Alhamdulillah akhirnya pulang juga ini teman kita ini sampai uh, sampai di hutan ini tadi Oke okay, seperti itu teman-teman uh, jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar uh, jangan lupa subscribe comment dan like apabila ada pertanyaan saya yang salah atau Ulasan saya yang salah atau jawaban saya yang salah, silahkan dibenarkan di kolom komentar. Salam sahabat fotografi, videografi Indonesia. Salam saudara.